meletus tiba-tiba dan menyapu arena kosong. Sementara itu, sensasi mengerikan dan dingin yang dipancarkan olehnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Saat sosok layu ini perlahan berdiri, Lindong dengan cepat bereaksi dan menyeret Mulingshan saat mereka dengan cepat mundur. Dia pernah mengalami situasi yang sama sebelumnya. Selama waktunya di Unik Devil Regent, mayat iblis yang dia lihat mirip dengan yang ada di depannya sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa delapan sosok yang layu ini jelas jauh lebih kuat daripada mayat iblis yang dia temui sebelumnya. Sementara mundur, mata lindung dengan cepat menyapu dantian dari delapan sosok yang layu. Pusaran cahaya hitam hadir di setiap orang di antara mereka, sementara udara hitam yang menyeramkan dan dingin menghalangi mereka. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kaya dari deatki dicampur dalam pusaran air itu. Sebelum orang-orang ini mati, mereka semua adalah tahap mendalam kematian. Mata lindung sedikit menyipit setelah menderita korosi dari udara hitam yang menyeramkan itu. Dapat dikatakan bahwa figur-figur yang layu tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, tubuh kedagingan mereka sangat kuat. Dan mereka bahkan bisa menggunakan deatki yang telah mereka sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian... Kekuatan mereka saat ini bahkan sebanding dengan setengah langkah ahli tahap mendalam kematian. Mengaung, sama seperti lindung dengan cepat mundur. Api hitam di dalam mata 18 sosok layu itu melompat maju. Detik berikutnya, mereka secara bersamaan meluncur maju dengan eksplosif. Deatki yang menyeramkan yang diliputi oleh api hitam langsung menyapu 10 ahli ditambah yang tidak berhasil mundur tepat waktu. Ah! Suara jeritan sengsara bergema karena 10 ahli plus itu bahkan tidak mampu membuat sedikit pun perlawanan, sebelum langsung berubah menjadi abu. Bahkan roh Yuan mereka direduksi menjadi tidak ada oleh api hitam itu. Setelah melihat tontonan ini, kengerian dan kejutan meletus dari mata banyak ahli. Jangan takut, dan tian dalam mayat-mayat yang layu ini berisi deat yang mereka sempurnakan dalam kehidupan masa lalu mereka. Saat ini, karena kompresi, mereka telah berubah menjadi pil deatwisilen. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat ketika seseorang mencoba untuk menerobos ke tahap mendalam kematian di masa depan. Petik 2. Meskipun mereka tangguh, kami memiliki lebih banyak orang di pihak kami. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan bisa membunuh mereka. Petik 2. Sementara beberapa orang terkejut dan terintimidasi oleh kekuatan dan teror dari mayat-mayat yang layu, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Seseorang bisa mendengar niat serakah yang hadir dalam kata-katanya. Pildat Setelah mendengar kata-kata itu, raungan langsung terdengar dari banyak ahli. Pada saat berikutnya, lampu merah darah meletus dari mata beberapa orang. Bahkan ketakutan dan teror ditekan secara paksa. Individu yang berhasil sampai ke gua tinggal semua ahli yang datang dari berbagai bagian Laut Iblis Cautik. Mereka secara umum dapat dianggap memiliki banyak pengalaman, dengan pengetahuan yang cukup bagus dan semangat yang kuat di dalam hati mereka. Dalam daya pikat harta di depan mata mereka, ketakutan dan ketakutan yang hadir sebelumnya telah berkurang sedikit. Ayo bergabung dan serang bersama. Akhirnya. Beberapa dari mereka mengepalkan gigi mereka dan berbicara dengan nada ganas. Saat semakin banyak ahli berkumpul, Yuan Power yang tak terbatas bergegas menuju langit. Ketika berbagai orang mulai mengambil tindakan, treasure jiwa yang kuat mulai melesat keluar. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka berencana untuk mengandalkan jumlah mereka yang luar biasa untuk bertarung melawan mayat-mayat yang layu ini. Banyak orang idiot setelah melihat tontonan ini. Lindung diam-diam mengutuk mereka di dalam hatinya. Sementara itu, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak ketika dia dengan cepat meninggalkan area ini. Kekuatan dari 18 figur yang layu ini berada di half step deat mendalam-mendalam. Selain temperamen dari udara hitam yang menyeramkan dalam waktu yang lama, tubuh mereka yang kurus dan kurus sama kerasnya dengan berlian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit, ketakutan. Atau ketakutan. Berkelahi dengan mereka sama saja dengan mencari kematian sendiri. Bahkan saat ini dia akan merasa sedikit sakit kepala ketika dihadapkan dengan satu makhluk ini. Terlebih lagi, ada 18 dari mereka sekarang. Meskipun Mulingshan tidak tahu mengapa Lindong berjalan pergi dari sini dengan kecepatan seperti itu. Terbiasa dengan tindakan yang terakhir. Dia segera mengikuti. Tidak lama setelah keduanya melesat pergi. Fluktuasi yang mencengangkan memancar tiba-tiba dari langit di belakang mereka. Ketika jeritan sengsara mengikutinya segera setelah itu. Mereka semua mati, tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya. Mulingshan menoleh dan melihat ke kejauhan di belakang. Langit di sana memiliki api hitam berkobar di dalam. Sementara ratusan ahli telah memilih untuk tinggal di belakang semuanya langsung direduksi menjadi abu. Mendengar kata-katanya, Lindung mengangkat bahu. Orang-orang ini ingin mempertaruhkan hidup mereka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Meskipun pil Li sangat menggoda, dia tahu bahwa menjaga hidupnya masih merupakan tugas yang paling penting. Ayo pergi, kata Lindong. Sebelum semakin cepat, hal-hal ini terlalu berbahaya. Kakak Lindong, mereka datang. Seketika, ekspresi wajah Mulingshan berubah tiba-tiba saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Apa? Mata Lindong langsung berkontraksi sebelum berbalik di detik berikutnya. Memang, dia bisa melihat di kejauhan di mana api hitam berkobar. Delapan sosok layu perlahan berjalan keluar. Berubah menjadi delapan sinar cahaya hitam. Mereka terbang ke arahnya. Mereka bisa merasakan simbol leluhur yang memangsa di dalam tubuhmu. Suara yang terdengar di hati Lindong saat ini. Mendengar kata-kata itu, wajah Lindong berubah sedikit suram. Dia sudah mengambil inisiatif untuk mundur dulu. Karenanya, dia tidak pernah menyangka dia masih akan menjadi sasaran para monster sialan itu pada akhirnya. Ayo pergi, mata lindung berbinar, sebelum mengucapkan dua kata kepada Mulingshan. Tiba-tiba menembak keluar di saat berikutnya. Dia mencoba untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari makhluk-makhluk itu. Ada beberapa pencari harta karun yang bergegas masuk ke dalam gua. Jika mereka mengonsumsi terlalu banyak kekuatan mereka saat berkelahi dengan makhluk-makhluk itu, dan jika mereka juga terlihat oleh orang lain, mereka mungkin berakhir dalam situasi berbahaya. Iya nih, Mu Shan mengangguk, dia juga tahu betapa hebatnya sosok-sosok layu itu. Sudah sewajarnya bagi mereka untuk dapat menghindari berkelahi dengan mereka. Sosok mereka berubah menjadi garis-garis cahaya sebelum mereka menembak dengan eksplosif. Di punggung mereka, Api hitam meletus ketika delapan belas sosok layu mengejar mereka dengan cepat. Fluktuasi menyeramkan dan mengerikan yang memancar darinya menyebabkan bumi yang sudah sunyi ini semakin memburuk. Wash Wash Ketika satu pihak melarikan diri sementara pihak lain mengejar. Pengejaran ini berlangsung selama belasan menit sebelum tatapan lindung semakin suram. Dia bisa merasakan bahwa sosok-sosok layu yang mengejarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah. Dan malah mengejar mereka dengan urgensi yang meningkat. Selanjutnya, selama ini mengejar dan melarikan diri, lindung juga bertemu dengan beberapa pencari harta sepanjang jalan. Namun, setelah melihat angka-angka layu dengan aura mengagumkan di belakang yang pertama, mereka langsung melarikan diri dalam kebingungan sebelum melihat lindung dan mulingshan di kejauhan dengan tatapan melayang di mata mereka. Tentu. Lindung tidak berharap banyak dari penonton yang dingin ini. Fakta bahwa mereka tidak menjatuhkan belati di punggungnya sudah merupakan insiden yang sangat menguntungkan. Adapun berharap untuk berkolaborasi dengan mereka untuk berurusan dengan angka-angka layu itu adalah sesuatu yang terbaik untuk tidak dipikirkan. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Mata Lindong berbinar ketika dia terus berbicara dengan Yan di dalam hatinya untuk menemukan cara untuk menghadapinya. Ini berlanjut untuk sementara waktu, di depan matanya tiba-tiba berkontraksi. Ketika dia berkata dengan heran di dalam hatinya, kamu ingin mengambil tindakan. Dari percakapan sebelumnya, Yan tiba-tiba mengatakan bahwa itu bisa mengatasi masalah sebelum mereka. Ini benar-benar membuat Lindong merasa sedikit terkejut. Lagi pula. Setelah mendapatkan batu leluhur selama bertahun-tahun, dia jarang melihatnya menunjukkan kekuatannya. Hal yang menyebabkan mereka bergerak adalah Yimoki yang ada di dalam tubuh mereka. Selama kita bisa menghilangkan Yimoki itu, mereka secara alami akan runtuh tanpa perlawanan. Petik 2, Yimoki adalah energi yang sangat menyeramkan dan sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, energi batu leluhur dapat menghilangkannya. Yang tertawa dan menjelaskan dengan sedikit kesombongan hadir dalam kata-katanya. Lagi pula, itu dibuat persis untuk menghadapi himo ini. Namun, kita harus menjebak mereka terlebih dahulu. Mendengar kata-kata itu, mata lindung berbinar. Dia mengerti bahwa jika dia berhenti bergerak, dia pasti akan terjerat oleh angka-angka layu. Pada saat itu, ingin melarikan diri sekali lagi akan agak sulit. Baik, meskipun demikian. Meskipun dia merasa takut dan takut hadir dalam hatinya, Lindong dengan cepat menganggukkan kepalanya. Batu Leluhur telah menemaninya selama bertahun-tahun. Dengan demikian, ia masih memiliki kepercayaan pada yang terakhir. Lingshan, hati-hati, kami akan mengambil tindakan, memelototi sosok layu di belakangnya. Lindong berbicara dengan suara lembut. Baik, Mu Lin Shan mengangguk, sementara kegembiraan berdenyut di dalam matanya yang besar. Dengan pelukan, live dead coffin cover yang besar muncul dalam sekejap, sebelum gelombang cahaya hitam perlahan meletus darinya. Sosok lindung tersapu, sebelum turun di puncak gunung yang hancur tidak jauh. Saat mendarat, tangannya langsung menyatu membentuk segel aneh, yang tiba-tiba digunakannya untuk menyentuh tanah. Kitab suci kesedihan besar, fluktuasi aneh meluas dengan kecepatan yang mencengangkan. Bumi sekitar 100 km dalam radius langsung mulai berubah menjadi tandus dengan cepat. Gelombang demi gelombang energi meletus dari bumi, sebelum menuangkan langsung ke tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno, ketika energi yang tak terbatas memasuki tubuhnya, sebuah arai bercahaya terkondensasi di telapak tangan Lindong. Pada saat berikutnya, Yuan Power bergegas mengamuk ke dalamnya menyebabkan badai terbentuk ketika Arai cahaya berkembang secara drastis dengan cepat berubah menjadi Arai raksasa ratusan meter besar yang menyelimutinya setelah Arai dibuka membawa api hitam yang menghanguskan langit 18 sosok layu yang menembak dari belakang bergegas ke Arai sekarang saatnya untuk membalikkan peran pemburu dan mangsa mengangkat kepalanya lindung memandang ke arah 18 sosok layu dalam formasi alam semesta kuno saat senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 942, Pembantaian. Bang-bang, arai bersinar raksasa di langit menyebar. Energi tanpa batas dan agung mengalir keluar dari dalam. Sementara aura yang menakjubkan mulai memancar keluar darinya. Suara mendesing, ketika susunan raksasa terbentuk. 18 sosok layu sudah terbang, tanpa kecerdasan apapun. Mereka secara alami tidak tahu bagaimana cara menghindar. Oleh karena itu, mereka melanjutkan gerakan mereka dan bergegas menuju barisan kum. Tepat ketika mereka bergegas ke arai, formasi alam semesta kuno langsung menghasilkan suara dengungan rendah. Energi tanpa batas meletus, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang meletus. Membentuk jaring, itu benar-benar melibatkan 18 angka layu di dalamnya. Mengaung, halangan ini langsung menyebabkan figur-figur yang layu memancarkan raungan rendah yang mirip dengan binatang buas. Api hitam yang menutupi tubuh mereka dengan cepat menyapu, membuat jaring cahaya melilit tubuh mereka. Cici, api hitam itu jelas sangat tangguh. Begitu mereka melakukan kontak dengan jaring cahaya, itu langsung mulai bergetar. Namun, itu tidak menghilang dengan segera, jelas. Kekuatan arai alam semesta kuno tidak bisa diremehkan. Meskipun berurusan dengan mereka secara langsung akan sangat menyusahkan. Menahan mereka sepertinya tidak sesulit yang aku bayangkan. Saat Lindong melihat ke arah sosok layu yang berjuang dengan sekuat tenaga, seringai muncul di wajahnya. Dengan perubahan segel tangannya, kecemerlangan yang cerah dan gemerlap langsung bersinar dari formasi alam semesta kuno. Saat sinar kecemerlangan itu berkilau, Benang kristal yang tampak kokoh mulai memanjang. Akhirnya, menutupi jaring cahaya yang telah menangkap angka-angka layu. Itu menyebabkan perbudakan tumbuh semakin kuat dan tangguh. Mengikuti dukungan dari benang kristal energi itu, api hitam yang mengamuk tidak dapat berbuat banyak. Untuk sesaat, raungan rendah yang mirip dengan binatang buas terdengar dari mulut figur-figur yang layu itu bergemuruh melintasi langit ketika mereka bergema. Sosok-sosok yang layu itu jelas tidak mengerti betapa hebatnya formasi alam semesta kuno. Energi yang meletus dari dalam arai bukanlah energi yuan biasa dari langit dan bumi. Oleh karena itu, api hitam yang disempurnakan oleh aura menyeramkan tidak dapat mencapai hasil yang sama hebatnya yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan para ahli tersebut. Kuf, saat Lindung memandangi sosok-sosok yang layu, yang untuk sesaat tertahan, dia dengan lembut menghembuskan udara. Untungnya, karena kekuatan formasi alam semesta kuno, ditambah dengan daya serap yang disediakan oleh Kitab Suci Kesedihan Besar, ia mampu membentuk rintangan yang kuat. Namun, meski begitu, dia tidak bisa mempertahankan pengekangannya selama 18 mayat, yang sekuat setengah langkah ahli tahap kematian mendalam. Kakak Lindong, haruskah aku pergi dan menangani mereka? Melihat tindakan Lindong, Mulingshan langsung ingin mencobanya. Tidak dibutuhkan, Lindong tersenyum. Menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Kekuatan Mulingshan hanya pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Mengandalkan Life Coffin Cover. Dia mungkin bisa berurusan dengan satu atau dua mayat yang layu. Namun, delapan belas dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Yan, itu terserah kamu, kata Lindong dalam hatinya. Sama seperti kata-kata lindung terdengar, batu leluhur di dalam tubuhnya langsung bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya putih lembut perlahan-lahan terbang keluar dari tubuhnya, sebelum mengambang di depannya. Dalam kecemerlangan, jimat batu yang sangat kuno bisa samar-samar terlihat, sementara fluktuasi yang sangat misterius perlahan-lahan memancar keluar darinya. Mulingshan membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat dengan penasaran pada jimat batu yang melayang di depan lindong. Fluktuasi yang berasal darinya menyebabkan jantungnya sedikit berdebar. Desir, saat gumpalan cahaya berguncang, suara yang sepertinya merupakan suara klakson dari zaman kuno samar-samar terlihat. Saat panggilan klakson terdengar, kecemerlangan meletus dari jimat batu di udara. Tampaknya banyak tokoh kuno yang samar-samar terlihat saat mereka muncul dan muncul. Sosok-sosok itu memiliki aura yang mirip dengan pelangi, seolah-olah mereka terkondensasi dari pikiran banyak orang. Pikiran-pikiran itu adalah keinginan mereka untuk melindungi dunia. Raungan dari zaman kuno terdengar dari sosok-sosok bercahaya itu, sebelum melayang keluar. Berubah menjadi 18 rune samar berwarna putih. Fluktuasi yang sangat misterius dan aneh mulai meletus dari permukaan mereka. Rune of Defense, suara serak dan kuno terdengar dari dalam batu leluhur. Pada saat berikutnya, 18 Rune bersinar langsung menabrak udara, menembaki 18 sosok yang layu. Mengaung, saat Rune bersinar-bersinar, raungan yang menakjubkan terdengar langsung dari 18 sosok layu. Dari raungan-raungan itu. Seseorang dapat secara tak terduga merasakan munculnya sepotong ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri ketika api hitam meletus mengamuk dari mereka. Berusaha melarikan diri dari penahan jaring cahaya. Ekspresi Lindung langsung berubah menjadi kubur saat dia dengan tergesa-gesa memanipulasi kekuatan arai untuk mengikat rat sosok-sosok yang layu itu. Dia mengerti bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Jika ada kecelakaan yang terjadi sekarang dia mungkin tidak lagi memiliki kesempatan luar biasa untuk menghadapinya lagi. Bang, formasi alam semesta kuno perlahan-lahan berputar, karena jumlah energi yang mencengangkan terus turun dari gelombang ke gelombang, dengan kuat menekan angka-angka yang layu. Suara mendesing, dengan membeli waktu alam semesta kuno, 18 rune bercahaya akhirnya melonjak. Detik berikutnya, mereka menekan kepala sosok-sosok layu yang diselimuti oleh api hitam. Begitu Rune bercahaya menekan, sosok layu, yang awalnya berjuang, tiba-tiba membeku. Gelombang kecemerlangan putih lembut dan misterius menyembur ke tubuh mereka. Di bawah serangan kecemerlangan putih, api hitam yang menembus bagian dalam tubuh mereka mundur dan menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Melihat angka-angka layu yang membeku, Lindung menghela nafas lega dalam hatinya. Sepertinya apa yang dikatakan Yan itu benar. Itu memang bisa menghilangkan Yimoki. Untai demi helai, seram Yimoki dengan cepat menghilang dari tubuh 18 tokoh layu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya diusir sepenuhnya. Saat Yimoki dalam sosok layu telah benar-benar menghilang, batu leluhur berubah menjadi sinar cahaya putih sekali lagi, terbang kembali ke tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong memberikan jentikan jarinya menyebabkan jaring cahaya yang membungkus sosok layu itu tiba-tiba mengencang. Engah, kali ini, sosok yang layu, yang tubuhnya semula sekuat baja, meledak, berubah menjadi abu, berkibar saat mereka jatuh ke tanah. Setelah kehilangan Yimoki, tubuh kedagingan dari figur-figur yang layu juga telah kehilangan perlindungan mereka dan menjadi sangat rapuh. Melihat sosok layu yang telah berubah menjadi abu, Lindung dengan lembut menghembuskan napas udara, sebelum melihat dengan mata berkilauan ke arah langit. Hadir di sana, ada 18 pil hitam pekat, berputar ketika mereka berputar. Gelombang fluktuasi destruktif bisa samar-samar terlihat ketika memancar keluar. Fluktuasi ini adalah deatki, pil diam yang hening, tatapan panas melintas di mata lindong. Mengepalkan tangannya, kekuatan hisap segera meletus dari dalam telapak tangannya langsung menarik 18 pil dia maut itu ke tangannya. Setiap pil bernilai jutaan pil Suanyuan, Yuan. Hadiahnya kali ini memang cukup besar. Setelah menjaga pil Deathly dengan benar, Lindong membuat genggaman lain, menjaga formasi alam semesta kembali ke tubuhnya. Setelah menyelesaikan itu, dia mengangguk puas, sebelum berbalik dan tersenyum ke arah Mu Lingshan, yang wajahnya sekarang penuh dengan keheranan. Wah, kamu sangat tangguh. Kakak Lindong, petik 2, mata besar Mulingshan berkilauan dan bersinar ketika dia menatap Lindong. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya ke 18 belas sosok yang layu itu dan bahkan dia tidak bisa berurusan dengan mereka semua. Namun, tepat di depannya, Lindong menggunakan kurang dari 10 menit untuk mengirim mereka dengan bersih. Ini menyebabkan si kecil rindu merasa sedikit beribadah kepadanya. Setelah ditatap oleh rindu kecil dengan cara ini, Lindung tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gembira. Namun, sama seperti dia bisa berbicara, suara tepukan terdengar di kejauhan tidak jauh dari tiba-tiba. Haha, benar-benar tangguh, kamu benar-benar dapat menghilangkan Yimoki. Suara yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata Lindung berkontraksi, memutar kepalanya dalam sekejap. Dia memperhatikan di puncak sebuah pohon besar tidak jauh dari situ duduk sosok berjubah merah. Pada saat ini, yang terakhir bertepuk tangan dengan lembut, sementara sepotong keheranan hadir dalam kata-katanya. Lindong menatap rat pada pria misterius ini berpakaian merah, sedangkan kekuatan Yuan dalam tubuhnya dengan cepat berputar sementara matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Pria berjubah merah ini berhasil tampil pada posisi yang begitu dekat dengannya. namun. Dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi firasatnya. Sebagai lindung mulai pada orang di depannya sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam. Boleh aku tahu siapa kamu? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.